Halo selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Arab semua baik-baik aja ya, sehat-sehat semua Gimana tidurnya semalam? Nyenyak kan? Nah pagi ini kakak membawain saat teduh untuk pagi hari ini Nah kak. sebelum itu kita simetriskan posisi duduk Mari kita berfokus kepada Tuhan dan siapkan Alkitabnya Nah bacaan Alkitab kita pada hari ini dari kitab Hosea nama kakak Hosea 2 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 Sebelum itu, yuk kita bersatu dalam doa Kita berdoa Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga yang kudus Mengucap syukur Engkau telah boleh membangunkan kami Dengan nafas kehidupan baru dan kesehatan, Tuhan Sehingga kami boleh mengawali aktivitas kami, Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan, sekarang kami ingin membaca firman-Mu, Tuhan Dalam saat teduh ini, Tuhan Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarnya, Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa Amin Bacaannya dari Hosea 2 ayat 1-8 yang berbunyi Adukanlah ibumu, adukanlah Sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya Dan zinahnya dari antara buah dadanya Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang Dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab itu, sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, "Aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti." Dan air minumku Bulu domba dan kain lenanku Minyak dan minumanku Sebab itu sesungguhnya Aku akan menye menyekat jalannya Dengan duri-duri Dan mendirikan pagar tembok Mengurung dia Sehingga dia tidak dapat menemui jalannya Dia akan mengejar para kekasihnya Tetapi tidak akan mencapai mereka Dia akan mencari mereka Tetapi tidak bertemu dengan mereka Maka dia akan berkata Aku akan pulang, kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya Dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya Judul renungan kita yaitu ketidaksetiaan mendatangkan hukuman Sobat Runah adalah hal yang wajar bila timbul kemarahan akibat dihianati oleh orang yang dipercayai atau disayangi, apalagi ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Tindakan pengkhianatan selalu menimbulkan luka bagi orang yang mengalaminya. Ketika pengkhianatan terjadi, kesetiaan menjadi sirna. Pengkhianatan merupakan kebohongan untuk saling setia dalam sebuah ikatan, baik itu perkawinan, pertemanan persaudaraan, atau yang lainnya, termasuk juga pacaran Alapun murka terhadap bangsa Israel yang tidak lagi setia kepadanya Ketidaksetiaan bangsa Israel digambarkan sebagai seorang ibu yakni Gomar Istri Hosea yang telah menjadi perempuan Sundal Istri yang mencari kekasih-kekasih yang lain dan yang mengakui bahwa makanan, minuman, pakaian, dan semua kebutuhannya adalah pemberian kekasih-kekasihnya Padahal Allah yang memberikan semua itu, tapi disangkalnya Dengan sadar, perempuan itu mencari dan mengikuti kekasihnya Agar perempuan itu tidak lagi berhubungan dengan kekasih-kekasihnya Jalannya akan disekat dengan duri-duri dan didirikan pagar tembok yang mengurunginya Perempuan itu tidak bisa lagi menjumpai kekasihnya Sekalipun ia kembali kepada suaminya Tetapi perempuan itu belum insaf Atas ketidaksetiaan bangsa Israel itulah, Allah akan memberikan hukuman yang berat. Allah akan mengambil kembali pemberian-pemberiannya, tidak ada lagi panen gandum dan anggur, termasuk kebutuhan hidup lainnya. Sobat Runa, setiap tindakan yang kita lakukan ada konsekuensinya. Bila kita berbuat jahat dan tidak benar, maka akan mendapat hukumannya. Belajar dari kehidupan bangsa Israel yang tidak setia, marilah kita selalu menjaga kesetiaan kepada Allah. Mari kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita bergaul. Marilah kita selalu menyadari kesalahan diri dan meminta ampun kepada Allah. Dengan demikian, kita tidak mendapatkan hukuman melainkan kasih dan berkat Allah yang melimpah. Nah, demikian untuk renungan kita pada pagi hari ini. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, bersyukur kami telah boleh mendengarkan sedikit dari FirmanMu, Tuhan. Tuhan tolong berkati firman ini Tuhan, agar tidak hanya berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami Tuhan, Tuhan kiranya berkati, agar hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengawali hari ini adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.